Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun anda berada ya semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya dan memudahkan segala urusannya sama Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Oke ini gue bakal berbagi 7 tip buat film pendek ya buat channel youtube kalian nih yang bikin channel youtube tentang film pendek boleh nih rekomendasikan banget buat kalian nih pokoknya buat kalian yang nonton film nonton film atau buat film pendek nih rekomendasikan banget ya yang pertama tentukan genre filmnya dulu teman-teman jadi tentuin dulu genrenya ya film apa yang mau dibuat nih dalam lucu atau horor atau teman pensiun ya pokoknya terserah kalian intinya fokusin dulu nih genre ya biar alur ceritanya tuh fokus itu teman-teman <tuh> itu yang ke satu ya catat gen genre nya dulu teman-teman yang kedua, siapin peralatan yang teman-teman. yang peralatan buat bikin. peralatan kayak di sini tuh kayak kamera, mikrofon. Kamera, kamera boleh dari HP, Oke, ya. kayak mikrofon juga boleh. Ya. Ini gua beli itu dan cek Mikrofon terus komputer Komputer buat edit, kalau laptop lu ya. Yang punya laptop. Kalau enggak punya oh udah HP doang, boleh downloadkin master aja ya. Kinmaster Pro. Nanti gua kasih di link di ya. jadi kalian tinggal download aja ntar teman-teman <coughs> alat dulu ya kamera yang kedua tuh alat kamera mikrofon sama instrumen teman-teman ya cek aja di Lazada semuanya tuh alat-alatnya pilih yang murah aja. Pokoknya awal mula tuh mulai aja dulu teman-teman ya. Juga gitu kok sama kita juga pemula teman-teman. Pokoknya kita mulai aja dulu. Hasilnya belakang yang hasilnya dulu. Selanjutnya nomor tiga nih. Riset teman-teman, lakukan riset ya. Lakukan riset di YouTube, kayaknya pin peralatan temen teman nih disiapin dulu. Waktu lu mau uh, riset nih, jadi mau ngerak nger nger rekaman nambah pengetahuan dulu ya teman-teman tentang apa yang dipilmkan gitu kan jadi pokoknya nih lihat tutorial dulu aja gitu jadi kita tahu gitu kan jalan bagaimana dulu gitu banyak kok di youtube tutorialnya teman-teman boleh kalian hmm, share aja di youtube ya baca-baca buku atau gitu ya beropongnya tema film aja pokoknya itu ya nomor 3 riset terus cerita film yang mau lu buat tuh uh, realistis teman-teman ya selain itu kalau cerita lu bakal berkembang dengan baik uh, dilakukan riset secara dalam jadi dalam dulu aja riset itu tuh share share gimana alur ceritanya gitu kan lu pahamin lu ucapin dulu itu itu nomor tiga teman-teman ya lanjut nomor 4 buat alur ceritanya teman-teman buat alur cerita tuh gimana bang oke gini teman-teman ya yang bisa lo lakuin selanjutnya tuh bikin alur cerita gimana ya biar sesuai judul film kita gitu kan Pokoknya fokus fokus nih sama judul kan lu udah bikin ini ya Lu udah bikin genrenya, lo udah siapin latarannya, terus lu udah riset juga kan dan lu bikin alur ceritanya nih teman-teman cerita yang bikin yang mau lu filmkan ini temen teman ya nulis dulu nih alur ceritanya di buku atau di laptop lu ya ke dalam naskah gitu kan jadi sebuah naskah nih cakep misalkan si A sama si B gini kan naskahnya nah disitu ditunjuk kasih tunjuk ke yang pemain filmnya ya, film pendek itu. Pokoknya nggak harus apal sih. Pokoknya baca aja dulu kan. Kalau salah bisa diikat dulu, di dulu. gitu oke lanjut yang kelimanya tuh mulai proses syuting. Teman-teman lu udah bikin genre, udah siapin peralatan, udah riset buat alur cerita ya. Nah, yang kelima lu proses syuting. Jadi proses syuting di sini tuh tokohnya siapa dulu, teman-teman ya? Cewek atau cowok? Berperan tuh sebagai apa di situ? Dalam film tersebut gitu kan? Atau dia jadi pelakor gitu kan? nggak tahu, kan Terserah lu itu terus lokasi naskah tuh yang tadi lu kasih lu, dia biar dia baca peran dia apa kan para tokoh pokoknya para tokoh itu tuh pilih tuh peran-perannya apa dulu gitu kan si cewek atau si cowoknya jadi apa gitu kan nggak usah panjang-panjang sih teman-teman kalau cerita pendek film pendek kan Uang jangan jangan cepat puas aja dengan hasil pengambilan gambar gitu kan. Kalau misalkan kata lu jelek nih, kurang bagus gambarnya. Luat aja teman-teman lu bilang gitu kan. Ini kurang bagus nih gitu kan. Ulang lagi gitu. Jangan puas, teman-teman. Intinya gitu. Kalau perlu nih ya ambil gambar ada gantung dengan pandang kamera yang beda-beda, teman-teman. Jadi ada di depan Kadang di belakang gitu kan Di pinggir gitu Lu ambil sedikit-sedikit ya Step-step gitu Biar enggak Biar bagus lah Proses Nah Yang naku Proses editingnya teman-teman Kalau lu punya komputer Enak ya Bisa editing komputer Tapi kalau modal HP Misalkan ya Buat kalian teman-teman semua nih Yang di rumah Cuma punya HP Mana ya Ya boleh gak apa-apa lu kan udah download skin master ya kata gue tadi kan download skin master, jadi di master aja pelan-pelan yang pertama dulu ya video-videonya. yang penting memori lu kuat kalau memori lu nggak cukup misalnya bang, memori gue nggak cukup bang, buat game apa bang lo boleh download di Playstore namanya pokoknya ada di situ buat tempat ini ya memory RAM biar ngelek ya teman-teman sama kok gue juga modal HP doang ini tetap aja ngelek teman-teman ya kalau main mobil Legend proses editingnya oke lanjut ya menurut proses editingnya potong lu potong bagian-bagiannya pastikan ada ganakan lo buat tuh nggak ngerusak jalan cerita film ya kalau misalkan lu rasa jenuh pusing gitu kan stop dulu teman-teman udah misalkan editnya sampai di judul pertama nggak sampai pertengahan filmnya ya lu stop dulu aja lu ngopi dulu kayak gitu lah ya pokoknya jangan terburu-buru aja teman-teman oke lanjut yang ketujuh nih yang terakhir gue mau berbagi menambahkan efek suara teman-teman jadi efek suara di sini tuh gimana ya kayak lagu gitu teman-teman misalkan Jatuh gitu kan Atau ditinggal pacar Misalnya lu buat film tuh Kalau ceritanya tentang percintaan Terus ditinggal Atau lihat pasangan lu lagi Jalan sama cewek lain itu Kayak lagu teman-teman Biar kesannya tuh Menyentuh banget efek lagu galau kan banyak Tapi yang tanpa copyright ya teman-teman Lu bisa searching di Di grup teman-teman ya Oke lanjut Lu udah edit kan Udah edit semuanya Lu udah kasih efek suara Misalkan bang gue udah selesai semua nih bang so, Udah semua nih bang Terus selanjutnya gimana Lu, lu gunakan sound Yang jarang lu digunakan Sama film-film yang lain Teman-teman kalau bisa ya kalau bisa backgroundnya tuh selain volume suaranya tuh secukupnya aja teman-teman. Jadi nggak usah gede-gede ke -gede, jangan terlalu kecil juga teman-teman ya. Pokoknya secukupnya aja. Ketelatenan lu buat ngebuat film pendek. Kudus semangat teman-teman ya. Kalau bahasa Sundanya kudu ya. Haruslah. Itu harus semangat teman-teman. Jangan setengah-setengah niat. Ah ini gini gua Kayaknya gak cocok nih. Bener -bener. gua ganti channel lagi. Lah. Kayak gini. Jangan teman-teman ya. Kalau lu bikin alur cerita. Pralam, lanjut aja teman-teman. kalau lah. Ya lu stop dulu aja. Enggak usah terburu-buru. Yang penting. Lu ada usaha gitu kan. Enggak usah. Ikutin hasil teman-teman Jangan lihat yang lain teman-teman Lu mulai aja dulu kan Kalau dulu mulai mau nontonnya 5 Mau nontonnya 10 atau 2 Gak masalah teman-teman Yang penting kan lu udah usaha Gue juga gitu kok Sama kita juga pemula nih Pokoknya itu teman-teman Yang disebagiin tuh Satu tentuin genre film ya Yang kedua tuh siapin Peralatan bikin filmnya terus yang ketiga lakuin riset ya kayak tadi gua bilang lu searching di Google atau di YouTube lu pahamin di situ yang lu bikin alur cerita nah yang kelima lu udah syuting kan udah, udah proses syuting yang keenam jadi edit udah edit gini gini yang 7 efek suara itu kan teman-teman Lu pasin aja teman temannya ya Lu udah edit semua di bawahnya kan di... Lu pasin suara-suaranya nah, Mungkin itu aja teman-teman ya Yang bisa gue bagiin kali ini Kalau ada salah kata Gue mohon maaf ya Kalau ada mau ditanyain Boleh komen di komentar ya Di kolom komentar Nanti gue kasih linknya ya buat skin master pro-nya ya. Lu bisa download di situ. teman, -teman semangat semuanya ya. Salam pemula buat semua teman-teman. nah cukup sampai sini yang bisa gua bagiin. Lanjut di video selanjutnya teman temen di streaming selanjutnya, oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gipun u.